Bismillahirrahmanirrahim Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang Mengintip isi daripada sorga Ada apa sebenarnya di sorga itu? Kenapa setiap manusia menginginkan masuk sorga? terutama seorang mukmin tidak akan kenyang untuk beramal saleh sampai betul-betul kedua kakinya menginjak surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang surga. Surga itu sebuah tempat yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Manusia di dunia ini ada batas usia Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala Letakkan manusia di sorga Maka sorga itu hayatan khalidatan Bila mautin Kehidupan yang sangat kekal dan tidak ada kematian Makanya sorga itu disebut Darun la tafna Sebuah tempat yang tidak mungkin binasa Bahkan surga adalah daru ma'manin wa aman. Surga itu tempat yang sangat nyaman dan aman. Tidak ada kekurangan di surga. Semua isinya sempurna. Dan tidak ada yang diharamkan di surga itu. Bahkan di surga itu tidak ada perasaan takut. Bahkan... Yang ada kehidupan di sorga itu, orang merasa tenang, tidak pernah was-was hidupnya, tidak pernah letih, tidak pernah capek, bahkan tidak tidur, tidak lapar, tidak haus, bahkan tidak pernah buang hajat. Makanya, sorga itu adalah darujazain, wanaimin, na'imin sebuah tempat balasan. Dan nikmat bagi orang-orang yang memasukinya Lalu Apa sebenarnya isinya sorga itu? Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah SWT Ketika orang dimasukkan ke dalam sorga Tentu masuk dari pintu-pintu sorga Dan pintu-pintu sorga itu Lebih banyak dibandingkan pintu neraka Kalau pintu neraka itu cuma tujuh kalau pintu surga itu 8. Kenapa Allah Subhanahu wa taala lebihkan satu pintu surga dari pintu-pintu neraka? Allah ingin menunjukkan bahwa kasih sayang Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Makanya pintu surga lebih banyak dibandingkan pintu neraka. Di sana ada pintu salat, di sana ada pintu sedekah, di sana ada pintu rayan bagi orang-orang yang berpuasa. Di sana ada pintu jihad, pintu haji, pintu kadir min al qaid yang suka menahan amarah. Di sana pintu babur rida, babur tauba dan begitu seterusnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Ketika seseorang berhasil masuk ke dalam sorga. Maka anda akan diperlihatkan sebuah istana yang sangat megah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasul masuk ke dalam sorga. Tapi ketika diperlihatkan neraka, Rasul tidak masuk neraka. Rasul hanya melihat neraka itu dari kejauhan. Tak mungkin Rasul masuk neraka, bisa terbakar. Tetapi ketika diperlihatkan sorga, Rasul masuk ke dalam sorga. Makanya dia mengatakan dahol tul jannah faidaa nabi kasrin minat zahab. Aku masuk ke dalam sorga, tiba-tiba aku melihat istana yang sangat megah terbuat dari emas. Maka Rasul mengatakan fakul tuliman hada. Aku katakan kata Rasul ini istana siapa? Maka dikatakan lirojuliming kureishin. Ini istana punya anak muda dari kureish. Kata Rasul pardonan tuan aku ana. Jangan-jangan itu saya, karena saya orang kureish. Kemudian Rasul memastikan lagi liman hadza untuk siapa ini. Kemudian malaikat mengatakan li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ini istananya Umar ibn al-Khattab. Perhatikan sifat istananya. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala ketika seorang sahabat datang kepada Rasul kemudian bertanya tentang sorga Kulna akhbirna an bina'il jannah ya Rasulullah. Kabarkan kepadaku Rasul tentang bangunan-bangunan sorga itu seperti apa? Kata Nabi saw. La binatun min zahbin, walabina tun min fitzatin. Satu bata untuk membangun bangunan di sorga itu terbuat dari emas. Ko di pondok kita ini pakai bata ko hitam lagi. Kalau di surga itu batanya saja dari emas. Kemudian, Wala min satu bata yang lain terbuat dari perak. kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, lantainya berupa minyak kehutian yang sangat harum. Lantainya saja harum. Kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, kemudian, Wahasba Uha Wahasba'uha'allu'luhwal yakut Kerikilnya Itu berupa mutiara dan permata Kalau di sini Kerikil batu lah kan Kita lihat batu itu Berapa lori itu kita butuh batunya. Ini kerikilnya Berupa mutiara dan permata Bayangkan Man yaduhuluha yan'am Wala yab'as Waya khallad Wala yamutuh wala tabla' thiyabuhum wala tafna syababuhum siapa yang masuk ke dalam sorga maka dia akan senang dan tidak akan pernah susah akan kekal dan tidak akan pernah mati bajunya tidak pernah rusak dan masa mudanya tidak pernah berlalu Karena penduduk sorga itu usianya sama dengan Isa ketika diangkat ke langit 33 tahun Mari lihat istananya yang begitu indah itu. Terbuat dari emas perak. Terbuat dari mutiara-mutiara. Dari za'faran, dari misik. Bagaimana kamar-kamarnya? Kita masuk ke dalam istana. Maka digambarkan oleh Nabi SAW. Inna ahlal jannah. La taraw auna Latara'awna. Latara'awna ahlal gurafih. Min faukihim kama tarawun al-kawakib ad al-ghabirah fil ufuqi minal mashriqi awil maghrib litafadul bainahum kata nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh penduduk surga itu saling melihat dengan penduduk surga yang lainnya dari kamar atas mereka jadi mereka sering melihat Sebagaimana mereka melihat bintang-bintang yang bersinar terang di ufuk sebelah timur dan barat. Dikarenakan perbedaan keutamaan di antara mereka. Kemudian sahabat bertanya ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya, apakah kamar-kamar itu adalah tempatnya para nabi? Kata Rasul, la yablughuha ghairuhum. Tidak siapapun bisa masuk ke kamar itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla artinya bahwa disediakan kamar-kamar yang tinggi dan kamar-kamar itu dijelaskan yura dhahiruhum min batiniha wa batiduhum min dhahirih. Di mana orang luar bisa melihat ke dalam, orang dalam bisa melihat keluar, artinya seperti kamar kaca. Lihat kalau kita melihat sebuah tempat di di ketinggian mungkin berupa vila kemudian terangkai dari kaca-kaca yang indah rasanya kita ingin kemudian tinggal di situ maka sorga jauh lebih indah dibandingkan fila-fila yang mahal harganya itu bukan hanya itu saja di halaman istana terdapat kemah-kemah kata Nabi SAW inna lil mu'min fil jannati la khaymatun min lu'lu'in wahidatin mujawafatin tu'lu hasittu namilan Sesungguhnya, bagi seorang mukmin itu diberikan satu kemah di sorga yang terbuat dari mutiara yang berongga, panjangnya 60 mil, dan bagi setiap mukmin disediakan beberapa istri yang selalu digilirnya, di mana masing-masing istri tidak bisa melihat dengan yang lainnya. Ma yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala itulah sorga memiliki pemandangan yang luar biasa ada dipan-dipan yang tinggi yang diliputi kebersihan kesucian di sana ada gelas-gelas yang suci yang disediakan untuk diminum tidak perlu meminta tidak perlu dipersilahkan bantal-bantalnya, tilam-tilamnya bertelekan di mana-mana karpet-karpetnya, sajadah-sajadahnya terhampar di mana-mana dan perhiasan-perhiasannya bergemerlap di mana-mana sehingga orang yang duduk senang di situ itulah sorga mahasyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. bahkan di sorga itu juga ada pasar kata Nabi SAW inna fil jannati la suqan jum'ati di sorga itu ada pasar kita datang ke pasar itu setiap hari Jum'at di dunia disebut yaumul jum'ah di sorga disebut yaumul mazid namanya maka siapapun yang datang ke pasar kemudian pulang maka badannya akan lebih muda lebih tampan lebih segar sehingga istri-istri yang menyambut di istana-istana itu mengatakan laqadiz daztum husnan wajamana sungguh wahai para suamiku engkau semakin tampan dan semakin indah kata para suaminya begitu juga kalian semakin indah dan semakin cantik. Masyurah Ma muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga di sekitar sorga itu ada sungai. Ada sungai-sungai yang banyak. Di sana ada namanya Nahrul Kausar. Telaga Kausar yang diperuntukkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di situ ada Nahrun Baidah. Nahrun Baidah ini khusus bagi para syuhada. Sungai Baidah ini khusus bagi para suhada Ada namanya Nahrun Barik Sungai Barik Dan ini khusus bagi mereka Orang-orang yang senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu SWT Bahkan di sana juga Ada Nahrani Batinan Ada dua sungai yang disebut dengan Batinan Yang tersembunyi Sebagaimana ketika Nabi SAW Isra Mi'raj Rasul diperlihatkan empat sungai Dua Nil dan Efrat, Kemudian yang kedua Batinan dua sungai yang tersembunyi Yang berada di sorga Bahkan di sana Ada sungai yang berupa Laban lam yataghayyarta Jadi sungai ini susu Semua, tidak berubah rasanya Kemudian ada sungai Min Ada sungai semua alirannya Minuman keras semuanya semua khamar tapi lezat bagi para peminumnya. Kemudian juga di sana ada sungai min asalin musaffah, madu yang sudah diperas sehingga madu ini sangat jernih sekali. Dan di sana juga ada sungai yang betul-betul airnya sangat jernih sekali. Yang susah didapati di dunia, kita mencari air jernih terus beli. Tapi di surga tinggal nyiduk saja. Bukan hanya sungai-sungai saja, di sana ada mata air, mata air ada namanya ayinu tasnim mata air tasnim yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan yuskawna mirrahikim makhtum khitamuhu miskun wa fiza lika fal yata mutanafisun wa mizazuhu min tasnim jadi ada mata air yang namanya tasnim jadi mata air tasnim ini mata air yang sangat indah sekali kemudian ada mata air kafur namanya dan dikhususkan bagi orang-orang yang banyak berbuat kebaikan innal abrara yasrabuna min ka'sing kana mizajuha kafur sesungguhnya orang-orang yang abrarr yang baik mereka akan minum dari gelas setiap dari mata air diambil dari mata air kafur kemudian juga ada ainun zanzabil air jahe tentu beda air jahe dunia dengan surga wa yusqawna fiha ka'samin ka'sing kana mizajuha Zanjabilah Zanjabil Jahim. Kemudian ada Ain Salsabil. Ain Salsabila, Mata'ir Salsabila. Juga disebutkan dalam Al-Qur'an Ainan fiha tusamma Salsabila. Kemudian ada Ainun Tahur. Wa saqahum Rabbuhum syaraban tahura. Di sana juga al-ainu ada mata air yang al-jariyah yang mengalir, ada mata air nadhahah yang muncul dari bawah ke atas gitu ya. Jadi indah sekali sorga itu. Jadi ada sungai-sungainya, ada mata air-mata airnya, bahkan ada kebun-kebunnya. Yeah. Ada kebun-kebunnya. Di sana ada syajaratun tuba, pohon tuba namanya. Kata Nabi saw, tuba lil kurebah. Beruntunglah bagi orang-orang yang asing ketika membela sunnah. Ada yang mentafsirkan tuba itu adalah syajaratul jannah, sebuah pohon di sorga yang kalau seandainya anda berjalan di pohon tuba ini seratus tahun dengan kuda balap maka tidak akan hilang naungannya di sana ada sidrotil muntaha ada pohon sidrah bidara puncak daripada ilmu makhluk sampai di sidrotil muntaha kemudian di sana banyak pohon berbagai macam pohon yang sangat rindang yang batang-batangnya terbuat dari emas dan juga dari perak dan buah-buahan sangat banyak Di dalam pohon itu banyak buah-buahan Sebagaimana Allah Subhanahu Wataala telah mengatakan Minkul Fakihatin Zaujah banyak buah-buahan yang bermacam-macam kemudian juga Fakihatin Mimayatahayyarun buah-buahan sesuai dengan yang mereka kehendaki kemudian juga Allah mengatakan Fiha Fakihatin Wanakhludatul Akmah kemudian juga Allah mengatakan Fakihatin Wanakhlunwaruman banyak sekali ayat-ayat yang Al-Quran yang menjelaskan tentang Banyaknya buah-buahan di syurga itu dan anehnya ada kemiripan buah-buahan di syurga dengan buah-buahan di dunia seperti Ruman Ruman itu delima di dunia ada delima di syurga pun ada delima Aina anggur di dunia juga ada anggur di syurga juga ada anggur Nakhil kurma di dunia ada kurma di syurga juga ada kurma mauz pisang di syurga ada pisang di dunia juga ada pisang dan banyak lagi makanan-makanan atau buah-buahan yang ada di dunia, ada di sorga, tetapi kemiripan ini hanya sekedar nama, bukan hakikat. Karena sorga itu malah ainun raat, walau dunun samiat, walau khatar ala qalbi bashar. Adapun makanan ahli sorga, mereka memakan daging-daging yang sangat segar, walah mi tairin dan daging tair, dan ingat bahwa binatang di sorga itu disebut tair, bisa terbang. Beda dengan binatang di bumi melata di bumi Berjalan di permukaan bumi Di sorga itu tidak ada yang binatang melata Semua binatang terbang Mau kambingnya, mau sapinya, mau untanya terbang Anda pun terbang di sana Tidak usah cita-cita jadi superman di dunia Nanti di sorga anda terbang Maasyur muslimin Pakai apa Ustadz? Pakai rob, rob Orang akan diberikan rob masing-masing Diberikan sayap masing-masing Sehingga bisa terbang ke sana kemari Makanya disebut Ja'far itu At-Tayyar Ja'far At-Tayyar Ketika Ja'far berperang Kemudian patah apa namanya Tangan kanannya Ditebas tangan kirinya sehingga tidak punya tangan kedua-duanya Maka Allah gantikan kedua tangan dengan sayap Sehingga Rasul menyebutnya At-Tayyar Ja'far yang akan terbang di sorga sesuai dengan kehendaknya Dan yang pertama kali dimakan penduduk sorga adalah Kabilil Hud Hatinya ikan paus Ma'asyurah muslimin yang dibuliakan Allah SWT Adapun sifat ahli sorga Jadi kalau Allah takdirkan anda masuk ke dalam sorga Maka Allah SWT akan bentuk anda ini Kasurati Abikum Adam Pertama Seperti bentuk Bapak kita Adam Seperti bentuk Bapak kita Adam Berapa tingginya? 60 hasta Lebarnya 7 hasta Kemudian yang kedua kata Nabi yaitu ahlul jannah jurdan murdan. Jadi penduduk sorga itu kalau sudah masuk ke dalam sorga maka keadaan rambut mereka pendek dan juga jarang seakan-akan apa, apa, apa, apa, apa dalam kondisi pendek tidak gondrong gitu bahasa kitanya ya sehingga rapi gitu ya. Kemudian juga mata mereka bercelak Ya. sehingga pandangan mereka tajam gitunya. Kemudian juga murdan mereka bahasa kitanya mungkin seperti anak kecil yang memiliki kulit yang halus. Itulah produsor sorga kan? Dan hati mereka afidatuhum mislu <tuhum> <af Jadi hati mereka itu seperti hati seekor burung. Tidak ada dendam di antara mereka wa nazana ma fi min Ikhwana, jadi mereka itu bersahabat, tidak ada yang dendam, tidak ada yang hasad, tidak ada yang bermusuhan, tidak ada caci maki. Semua kalimat di sorga itu salam keselamatan. Bahkan pakaian di sorga itu kata Rasul, "Man yadghul jannah yanam walayabas, walatabla siabuhu walatafna shababuhu." Orang yang masuk sorga itu maka diberikan kenikmatan dan tidak pernah diberikan kesusahan dan baju-baju mereka tidak pernah usang sama sekali, begitu juga muda mereka tidak pernah tua jadi kalau baju di sorga cepat bosan kita beli kaos, tahun dua tahun bosan dibuang beli lagi beli tas, dibuang lagi beli sandal, dibuang lagi dunia ini tempat bosan beli apa saja pasti ada bosannya tapi di, di sorga itu tidak akan ada bosan karena memang pakaiannya tidak pernah usang dan semakin hari semakin indah, semakin hari semakin baik sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La tabla thiyabuhu alayafna shababuhu". Mashru Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang anda harus paham, sorga ini memiliki tingkatan-tingkatan. Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah ya rahimahullah taala ketika menjelaskan tingkatan-tingkatan sorga beliau mengatakan bahawa tingkatan surga itu sejumlah ayat dalam Al-Qur'an 6500 lebih. Ketika dia memahami hadis Nabi SAW iqra wartaq warattil kama kunta tartil dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin takrawaha. Bacalah, tartilkan bacaanmu, naik sana pilih tingkatanmu di surga karena akhir tingkatanmu di surga sesuai dengan ayat yang kau baca di dunia. Kata Syekhul Islam beristimbah dengan hadis ini bahwa tingkatan di sorga itu sejumlah ayat dalam Al-Quran lah dari sejumlah ayat dalam Al-Quran Allah khususkan seratus tingkatan bagi para mujahidin fi billah dan satu tingkatan ke tingkatan berikutnya sejauh langit dan bumi dan semakin tinggi sorga semakin indah semakin tinggi semakin indah dan sorga yang paling tinggi disebut dengan firdaus kata Nabi SAW idha saatumullaha fas'alul firdausil a'la fa innahu a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman kalau minta surga jangan tanggung-tanggung minta surga firdaus karena surga firdaus surga yang paling tinggi atapnya langsung arah Allah Subhanahu wa kemudian di sana ada maqam ada tempat yang sangat indah disebut dengan maqam dan maqam yang paling tinggi adalah maqam Rasul yang disebut dengan maqamul mahmuda di sana ada maqam wasilah yang diperuntukkan untuk Asyih bintu bintumuzahib di sana ada makum fadilah yang diperuntukkan untuk Maryam bintu Imran dan dua wanita ini akan dipersunting Nabi SAW kelak di sorga Karena Rasul yang mengatakan wanita terbaik dunia hanya empat Khadijah bintu Khwailid dan sudah menjadi istri Rasul di sorga kemudian Maryam bintu Imran belum menikah dan akan menikah dengan Rasul di sorga Asia bintu Muzahim karena suaminya kafir Fir'on sehingga Fir'on masuk neraka dan Rasul akan menikah dengan Asia bintu Muzahim kemudian juga putrinya Fatimah adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam makanya kenapa dalam setiap dua azan kita selalu menyebutnya Allahumma rabb da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah berikan kepada Muhammad itu al wasilah maksud wasilah makam yang paling tinggi untuk Maryam bintu Imran al fadilah makam yang diberikan kepada Asia bintu Muzahib dan maqam memmahmuda adalah maqam tertinggi bagi Nabi saw. Dan yang terakhir tidak ada kenikmatan melebihi kenikmatan ruqyah Kita melihat Allah subhanahu wa taala. Kata Nabi saw dalam sebuah hadis ketika menjelaskan bagaimana Allah subhanahu wa taala akan terlihat seperti kita melihat bulan purnama tidak berdesak desakan sama sekali. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mendatangi ahli sorga di balik hijab dan hijabnya Allah cahaya. Kemudian Allah mengatakan Saluni masyik tuq fahada yaumun masjid. Mintalah sesuatu kepada aku ini hari tambahan nikmat bagi kalian. Maka penduduk sorga mengatakan Cukup ya Rabb Alam tubayid wujuhana Watudkhilanal jannah Watubaidu na'anin nar Bukankah sudah memutih kau, sudah memutihkan wajah kami mengeluarkan kami dari neraka, memasukkan kami ke sorga. Apalagi ya Rabb, sudah cukup. Tapi Allah Karim Allah mengatakan Saluni Masyidum Minta Maka mereka pun bertanya kepada Adam Dan Adam mengatakan Mintalah kepada Allah keredwannya Jangan sampai Allah murka Sebab kalau Allah murka Allah bisa saja mengusir kalian Sebagaimana aku pernah diusir dari sorga Akhirnya Allah pun memberikan keredwan Dan tidak pernah murka selamanya Kemudian Allah Karim dan mengatakan Saluni Masyidum Minta lagi Akhirnya kemudian mereka mengatakan Sudah cukup ya Rabb Engkau sudah memutihkan wajah kami, engkau sudah masukkan kami ke dalam sorga menjauhkan dari neraka. Apalagi ya Rob, akhirnya Nabi Musa pun beritahu mintalah kepada Allah agar kalian bisa melihat Allah. Karena aku di dunia pernah meminta itu, tapi Allah mengatakan lantaran ini engkau tidak bisa melihatku. Akhirnya mereka pun meminta agar bisa melihat wajah Allah subhanahuwataala. Ketika tabir Allah disingkap, maka penduduk sorga melihat Allah subhanahuwataala. Kata penduduk sorga demi Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar melebihi ru'yatullahi azza wajalla. Melebihi kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara gambaran singkat tentang sorga semoga menjadi sebuah bahan pengetahuan sehingga kita semakin rindu untuk terus beramal di mana amalan-amalan itu bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.